Yang menarik genset ini adalah dia tidak bisa tanpa teknologi. Hidupnya itu tergantung serba teknologi. Oh, dulu pengembang itu kan bangun apartemen itu just apartemen, ya. bangun shopping mall just shopping mallnya mall aja, pusat hiburan, benar semua serba terpisah dengan jarak ya, bro. ya kan. Nah sekarang trennya pengembang itu hmm. mulai menangkap peluang itu dia bangun dalam satu kawasan bahkan bisa dalam satu building. Ponset apartemen yang sekarang dibangun oleh developer itu tuh genset banget gitu loh ya. Ada istilahnya itu live, work, play, and earn money Properti aja milenial, angsurannya sama dengan sewa De Tapi transportnya kan mahal Iya benar Transport, biaya transportnya ya, kan, dia kan dia ada, lu punya malam. tabungan, dia sewa Uang sewanya dalam 3-5 tahun ke depan itu bisa jadi uang muka. Hai Sobat Room A21, welcome back to Room A21 YouTube channel. Nah, kali ini kita kembali lagi ke acara Intip, informasi dan tips membeli properti. Nah, di samping aku udah ada Bro Deye. Apa kabar Bro Deye? Sehat, Bro? Sehat. Salam properti. kali ini aku apa? mau kita berbincang nih sama bro kan udah lama nih kita nggak berbincang-bincang tentang tips putar properti bro okay. sekarang kan banyak uh, generasi Zen atau gen, gen Z gitu kan gen namanya ya udah nggak ngomong milenial lagi udah sekarang enggak, kita udah ganti generasi iya iya iya iya nah aku pengen nanya nih bro untuk gen Z yang uh, tips gitunya nih gimana caranya biar bisa beli rumah dan tips-tips yeah. uh, buat mereka lah yeah, yeah. iya gitu. yeah, iya yeah. Gen Z itu kalau nggak salah tahun ini sudah mulai memasukin dunia kerja ya. menarik ya, Gen Z ini adalah dia tidak bisa tanpa teknologi. Hidupnya itu tergantung serba teknologi. Serba digitalize ya bro. Serba suka menyendiri gitu kan. Jadi, uh, tentu ini future market ya. Terutama bagi Roma 21, makanya kita generasi inilah yang sebenarnya jadi fokus kita kedepannya jadi mereka akan searching properti itu pasti pakai digital udah nggak so. lagi nyari-nyari iya -nyari, iya yeah. uh, yeah, kan sekarang jenis. apa kira-kira apa dari genset itu kan iya yeah, digitalis lah ya yeah, kan milenial juga sebaiknya digitalis gitu loh makanya uh, kita punya punya channel ya uh -huh. mau di YouTube mau di web maupun di Instagram itu majority memang di umur-umur yang gen Z ini yang mayoritas uh, mengembari uh, Roma 21, oh, jadi Roma 21 <laughs> ini mengusung untuk jenis uh, juga, Z juga. Ya, sudah jadi, mengarah ke sana Oke, oh, iya. dong ya berarti <laughs> Ih, jangan sampai lo kalian nggak nyari properti di rumah 21 karena sekarang udah digital banget gitu nah sekarang aku mau nanya nih bro, menurut bro D.Y. untuk uh, generasi zen ini membeli rumah tuh gimana? oh ini kan generasi zen sebenarnya tahun ini mulai masuk umur 25-26 ya, bentar lagi dia generasi yang melek teknologi, ya kan, uh, tentu kalau saya ngeliatin ini mestinya mereka biasanya juga nggak mau susah kan, oh, ya kan? kalau mau beli, ya? beli rumah kan udah jauh kan Ya kalau saran sih saya sebenarnya mereka propertinya tuh apartemen harusnya supaya masih bisa tinggal di perkotaan. Karena konsep-konsep apartemen yang sekarang dibangun oleh developer itu tuh jenset banget gitu loh. Dan ada istilahnya itu live work play and earn money, uh, mixus gitu Jadi ya. Mix Jadi dia hidup di situ. Bekerja di disana. situ, ya, itu di situ, tinggal di situ, bekerja di situ, bermain, bermain di situ, cari uang di situ. Uh, ya. bisa main saham. Jadi udah nggak pergi. Uh, Pokoknya digital digital lah gitulah. Udah kayak di luar, di kayak luar negeri lah ya kita hidupnya <laughs> say. Ya pasti kalau saya ngelihat ya apartemen. Ya pertanyaannya apartemen di mana ya apartemen yang mengusung konsep mix use tadi. Kalau dulu pengembang itu kan bangun apartemen, itu just apartemen. Ya. Bangun shopping mall, just shopping, shopping mall. mallnya aja. Pusat hiburan. Benar, semua serba terpisah Sembangun dengan jarak juga. ya, bro. Iya kan, nah sekarang trennya, pengembang itu hmm. mulai menangkap peluang itu. Dia bangun dalam satu kawasan, bahkan bisa dalam satu building. Uh, keren ya, ya. Satu building, misalnya bawah lifestyle. Kemudian di lantai berikutnya bisa uh, office atau co-working. Coworking space ya, kalau milenial tadi misalkan, uh, apa namanya, belum mampu membeli office, dia bisa kerja di coworking space. space. Kemudian di atasnya bisa ada apartemen, jadi dia tinggal di situ, bekerja di coworking space, hiburan di lifestyle tadi. mungkin juga ada uh, uh, club ya, semacam kayak kolam renang, nge-gym. Iya, jadi dia hiburan di situ, nge-gym di situ, olahraga di situ, lifestyle di situ. Ya kan mungkin kongku sama teman-temannya di, di, di situ, juga bisa di situ. Jadi nggak perlu lagi iya. kemana-mana sekarang trennya udah bisa dalam satu building. Iya. Ih, keren loh. Berarti properti ini juga mengikuti tren mengikuti masa depan. Trennya, Jadi trennya. kalian harus banyak-banyak melek sama <laughs> teknologi sekarang. Nah bro, aku mau tanya nih, gimana kalau buat uh, Gen Z yang kategori enggak punya duit maksudnya ya uangnya kan enggak seberapa lah ya pengen baru ya. kerja ya nah, baru kerja punya tabungan, belum gitu punya ya. tabungan banyak belum punya sampingan pekerjaan lainnya hmm. nah tapi dia pengen membeli properti nah menurut Bro gimana sih itu ya dulu kan kalau kalau kaum milenial itu kan selalu di offer dengan apa namanya uh, beli rumah angsuran serasa uang sewa Oh iya ya tapi kan mana ada, properti yang dijual ternyata kan juga belum dibangun mm -hmm. ya akhirnya nggak terlalu sukses program-program uh, KPR milenial, kenapa? karena satu, kalaupun bangunan belum dibangun, dia sudah mengangsur, sementara kan dia tetap harus ngekos yeah. atau sewa kan, dia double cost, dia nggak menarik ya, kedua, kalaupun dia beli properti yang landed ya, bukan yeah. apartemen, Kalau tadi kan saya suggestnya tuh apartemen kan Oh dia beli rumah, dia pasti jauh Jarak ya bro Jarak dari ofisnya pasti jauh Jadi sinyalemen bahwa Oh beli properti aja milenial Angsurannya sama dengan sewa De, Tapi transportnya kan mahal Iya benar Transport, biaya transportnya kan ada Tapi kalau dia tinggal di kawasan yang dia tempat kerjanya berdekatan Di apartemen gitu Mungkin dia bisa jalan kaki aja jalan kaki. Nah Bagaimana dengan genset ah. Jadi genset itu nanti konsepnya tidak lagi ngomong Uh, angsuran beli rumahnya itu seharga sewa, tapi dia nyewa kalau dia belum punya tabungan dia sewa, uang sewanya dalam 3 lima tahun ke depan, itu bisa jadi uang muka, oh tren juga on. ini ya, Jadi dia sewa dulu baru memiliki. Oh gitu. berarti memudahkan, memudahkan banget mudahkan. ya bro. Jadi Udah betul. tinggalnya dalam satu building sama tempat bekerja, ya. tempat bermain. Ya, kan oh. dia ngambar, gak, gak pengen susah kan? Iya benar-benar. <laughs> Generasinya <laughs> mau susah, gitu. bener maunya tuh gampang aja apa, -apa tinggal touch gitu. Iya jadi ada ada mulai ada beberapa finansial teknologi menawarkan konsep sewa sewanya itu nanti di konvert menjadi uang muka rumah ya kan dia kalau sudah tiga lima tahun dia sudah nyaman dengan rumahnya dia bisa memiliki rumah tersebut dan uh, bisa di -KPR kan dan sewa itu dianggap diakui sebagai uang muka hmm. gitu loh rumah apartemen juga termasuk. Iya, yeah, bisa. Oh, apartemen. Keren dong. Gen Z itu Dan pasti itu apartemen di karena dia pasti pengennya kan tinggal di yeah, perkotaan. Iya, kalau anak kan. muda kan pasti masih pengen apartemen, yeah. yang lebih dekat sama yeah. perkotaan. Karena Kan menurut menurut ini saya, menurut feeling saya itu uh, mereka nggak mau tinggal di luar kota, tahu jauh-jauh gitu. ya yeah, kan? Termasuk saya ya, Bro. <laughs> <laughs> saya kan Gen Z. Gen Z apa Gen Z kamu? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Jadi mereka ya kalau dulu kan saya bilang, oh kalau belum punya kemampuan membeli properti ya nyewa aja dulu, kan gitu kan. Benar. Sewa baru ini. Jadi hidupnya tuh nyaman gitu loh nyaman, nah makanya sekarang ada konsep, yaudahlah sewa nanti dimiliki, nanti after tiga empat lima tahun bisa dimiliki. Ya, Keren itu kan, sedikit gitu. menguntungkan ya bro, jangan nanti uh, gen Z yang udah payah payah sampai lima tahun menyewa nggak jadi apa apa gak gitu. jadi, apa. yaudah makasih ya bro, yeah. uh, jangan lupa untuk semua sobat rumah dua satu like, comment, dan subscribe channel YouTube rumah dua satu dan salam, salam properti.